Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Salam sejahtera, salam budaya Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang Empat weton yang terlahir dengan tujuan tertentu Dan bukan orang sembarangan Di dalam primbon Jawa Arti suatu peristiwa yang terjadi pada hari tertentu Dapat diprediksikan dengan melihat setiap kejadian di peristiwa tersebut dalam satu siklus kalender tradisional Dari kalender tersebut Maka akan menghasilkan sistem kelahiran Jawa Yang disebut weton atau wetonan Di dalam seni perhitungan weton Jawa Masing-masing weton memiliki nilai umum dan nilai khusus Dan ada beberapa weton yang memiliki nilai khusus Yang terlahir dengan tujuan tertentu dan dirinya bukan orang sembarangan hal ini didasarkan pada seni perhitungan primbon jawa menggunakan nilai khusus yang menghasilkan prediksi sifat dan sikap orang tersebut yang pertama weton minggu kliwon hari minggu nilai khususnya tiga sedangkan pasaran kliwon nilai khususnya satu sehingga neptu weton khusus dari minggu kliwon adalah empat Weton ini sangat bijaksana dan juga suka menolong orang-orang yang membutuhkan Dirinya dapat menjadi pengayom sehingga banyak orang lain yang akan mencari solusi atas permasalahan yang dialaminya Woton Minggu Kliwon juga memiliki pendirian yang teguh, pikirannya yang lurus, adil dalam mempertimbangkan sesuatu Sehingga dalam lingkungannya sangat terpandang sebagai seorang yang lebih dituakan. Walaupun usianya mungkin masih lebih muda daripada orang lain. Kemudian yang kedua, weton Rabu Wage. Hari Rabu nilai khususnya 6 sedangkan pasaran Wage nilai khususnya 5. Sehingga Neptu weton khusus dari weton Rabu Wage adalah 11. Weton ini memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus dalam menyelesaikan suatu persoalan Dirinya pun sangat terpandang sebagai orang yang lebih dituakan Woton ini pun akan selalu membantu orang-orang yang dalam kesusahan meskipun tidak diminta Woton Wage: pemikirannya cukup berkembang cerdas dalam menyimpulkan sesuatu serta pekerja keras dan rajin dalam menghadapi segala pekerjaan yang menjadi tugas-tugasnya Kemudian yang ketiga, weton Kamis Pon. Hari Kamis nilai khususnya 7 dan pasaran Pon nilai khususnya 4. Sehingga Neptu weton khusus dari weton Rabu Pon adalah 11. Weton ini sangat cocok menjadi seorang pemimpin karena memiliki jiwa yang mengayomi serta bijaksana dalam menyimpulkan dan membuat keputusan dalam persoalan apapun. Weton Kamis Pon juga memiliki sifat pendiam, hemat dalam hidupnya dan sangat menyukai kebersihan. Penampilannya pun selalu rapi dan selalu menjaga kesehatannya meskipun memiliki pekerjaan-pekerjaan yang sangat banyak. Kemudian yang keempat, weton Jumat pahing. Hari Jumat nilai khususnya 1 dan pasaran pahing nilai khususnya 3. Sehingga neptu beton dari Jumat Pahing adalah empat. Beton ini memiliki sifat yang bijaksana dan mampu mengayomi banyak orang. Beton Jumat Pahing memiliki kepandaian di atas rata-rata, sehingga banyak orang yang akan berguru padanya karena sifatnya yang unik dan juga bisa sangat cerdas. Demikian empat beton yang terlahir dengan tujuan tertentu. Karena selalu membantu orang lain yang sedang kesulitan, meskipun tanpa diminta dan tanpa dibayar. Weton ini akan banyak menghabiskan waktunya untuk bersosial dan untuk bermasyarakat serta membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Jika weton Anda disebutkan, silahkan aminkan untuk menjadi doa. Sedangkan jika weton Anda tidak disebutkan, namun memiliki sifat yang sama, Anda juga termasuk weton yang terlahir dengan tujuan tertentu Karena selalu membantu orang-orang yang dalam kesulitan Tanpa diminta, tanpa diberi imbalan Tetaplah bersikap terbuka namun kritis, tetaplah melestarikan kebudayaan bangsa Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan jelak